punya siapa coba? ya? Alhamdulillah, hadir. kamu sekolah. Iya libur ada. Kamu berapa? Saya saling lupa, Mas Oh, terus teman walaupun Alhamdulillah, Pak Ganjar, kita pergi. Dari kayaknya, Pak. Kalau kafe, kalau kafe, lo tepe, lagi lagi Oh, tepe ya? Oh, banyak kali, kemarin, seberapa tingginya? di sini, Satu meter siapa? Seberapa tinggi bapak? Buah menjadi tinggi, jadi ya. sudah berapa kali? Yang, yang, ya. yang paling besar ini, yang paling besar ini sembilan Tiap tahun banjir. Tiap tahun tapi nggak besar besar ini. Tiap tahun banjir. Tapi pertama sembilan satu. sudah banjir. Segini juga. Segini juga pernah. Curu siapa? Saya yang yang besar. Saya. sih. Ya ya ya anjak ke lagi sehat <tik> alhamdulillah kebanjiran boten <tik> alhamdulillah kebanjiran bayar <tik> bayar <tik> Ini bukunya siapa? Buku yang siapa? Buku yang siapa? Cucu, cucu, cucu, ya ya ya. Terus banyak sekolah. Enggak ada pakaian apa? Lakunya apa? baju <tis> Seragam. Dia rasa seragam biasa banget. Patu ya hilang sih ya, pak. Hah? Patu hilang. Hilang tuh. Jalang, jalang maling ke bawah air. Kamu apa? Kamu malah. Nah ya pilu oh iya hanya SMP hanya SMP SMP SMP SMP nanti saya kirim ikut, tas, sepatu siap, Alhamdulillah ya mereka berapa Bidah, nanti siap, siap, siap. Pak Kades minta nomor TPN pak, ya, pak Kades di sini di sini benar benar di sini oh gitu terus kenapa Oh ini saya. ya banyak ini ya Oke, itu tidak dani ya Pak B Pak punya Anu enggak? Eh. punya tanah di di luar sini nggak punya Pak punya Iya cuma satu satunya jadi, kemarin dari sini ya? Iya. naik naik dari sini. Iya, itu, kali, Pak. itu, kali. itu sumur, ya, Pak. Hati -hati itu sumur oh, iya. ya? Ini sumur ini. ini sumur. Oh. Tetapi itu sudah diberonjong ya? Itu sudah diberonjong ya? Udah, Pak. Udah diberonjong oh, kurang, kurang, ya, kurang, oh, kurang tinggi. Kurang tinggi. Kurang ya, Kurang tinggi. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Kurang dari sana, dari sana? alirannya dari sana ya. Sana. Oh, dari sana ngantem ke sini. Siap. Oh, iya. Song, Song, sini. Ya, ya, ya. Surutnya berapa lama? Tiga jam sudah surut. Oh, sebenarnya cepat oh, apa? Ya? Saya oh, ini. iya, iya, iya, iya, Ya ya. iya, iya, iya, iya, iya, iya, 3 jam iya, iya, iya, iya, iya, setiap, setiap tahun banjir, cuman nah, tidak separah seperti ini. Tapi, Tapi tiap tahun. Tiap okay. tahun oh. ya, Naik cuma naik aja naik cuma kan itu Ada ya, ya. ya, masuk paling nah, segini. nggak apa apa? Yes sudah bisa dipakai nih. Tapi bisa, Pak. habis semuanya Pak. Hancur parang-parang itu udah. Udah rumah. Pak. Oke. Oke ya, dirobokan si nggak usah dibangun. tapi <tis> <tis> <tis> ya, <dipilir> di tidur mana? ya, di Alhamdulillah, Pak uh, tiga keluarga ya? Empat, empat, lima Lima di sini, Pak. Lima sama tadi kamu tadi udah ya. ya, oh, ya, ya, ya, ya. Yeah. Terus, makannya di mana? Ya, saya ada di sini, kadang pohon, masak, makan nasi, makan nasi, makan nasi, makan nasi, makan nasi, makan coba mainin tuh dulu nasi, coba nasi, makan nasi, makan nasi, makan nasi, makan nasi, salim nasi, makan nasi, Ya, terus main itu main. Ya, dimainin. Oh ya, Salim. Ini <gulis> pegang kepalanya aja. Oh iya iya. Tuh, tuh tuh tuh tuh tuh ya. Main-mainin, mainin, mainin itu. Cek cek ayo. Coba. Terus, run gede. Oh, bisa ya. Salim, Salim. Dadah, dadah dulu dadah dadah. Dadah ya kalau enggak ngomong Pak Pak Pak Mikko sedang yang Rencana penanganannya gimana? Pak yang 30 itu untuk yang Sejang sama ringan kami tahan. Okay. Kedalaman yang berat mau kami serukan ke bapak nanti. Berat ada berapa? 11. Sekian dengan catatan Pak Sek ya. Masakan tidak malam disiapkan. Tapi karena ini hujannya diperkirakan masih agak molor ya sampai tengah hujan. Jadi masyarakat diedukasi hmm. untuk siaga. Nanti terus dimanapun subur subur kalau ada loh ini pemda masyarakat yang punya tanah di tempat lain bisa dibangun di sana. Mohon <tuk> kasih. Kalau umpama ya, kan ada masyarakat sendiri tanah lokal bisa dibangun. Nah, kita bantu kan daripada apa, kena banjir, terus Tapi tiap tahun gitu. Tiap tahun, tiap nah, tahun. Ini. ini paling besar biasanya seberapa? Paling ya sesekali naik ya? Enggak naik rumah Ini termasuk terparah tahun 91 lah seperti ini oh 91 pernah ya? Pernah. Pernah tinggi tadi ya? sampai ada korban tadi Pak Ombong tadi loh Waket Pak. ya, itu <laughs> bapak saya. Bapak siapa? <laughs> RT. Pemantan RT. Dulu memang kayak gini tinggi juga. 91 Setelah 91 <laughs> pernah tinggi. <hlehan> Baru kali ini. Itu mbak berapa tahun itu tahun? Kedua. Siklus itu. Siklus. ini siklus ini di ya, ya, ya. Tapi yang di sana <tuk> udah tinggi ya sebenarnya. Ya, ya, ya. Sampur, kan Projok, aliran dari sana, Pak. Dari alirannya dari sana sini, Pak. sini ya. <tuk> Bukan gitu, tapi punya warga ternyata, nah. Yang ya, ini, kalau dari saat jurusan ke sini, tidak begitu resiko, ini kan ya, ngantem. Ini kan ngantem. Nah, iya, ternyata. Warga. Ternyata. warga resikonya. Iya, iya. Ya, berunjungnya naik ini. Iya, memang harus kita naikkan. Bang. Bang. Ya. Langsung, Pak, itu lurus, Pak. Iya, di sini pasti ngantemnya keras, ya, di sampahnya. Iya, Pak. Pendeknya kurang tinggi, Pak. Pendeknya kurang tinggi. Bronjongnya. Iya, bronjong. Sekali-kali nanti, Pak Evo juga berjalanan. Di sana, di sana. Di sana, di sana. Di sana. Oh enggak, ya. Semuanya itu kan sering sama si Tiuk, si Tiuk si si -si si si si <si si si satu pak sama yang yang berada di sana pak. Si. Yang yang si Pak Eko itu. Iya yang Mas uh, si Tiuk. Tapi kalau mau perbaikan rumah warga yang di sini, uh. ah, ini juga harus dijelasin. Dibentuk data, ditata, dan itu sudah. Iya kan, ini akan menambahin gondong ini. Menambahin gondong, sebenarnya di sini juga aku kuat, itu lama ya. Ditanggul di samping, terus kemudian gak tau sedimennya seberapa ini. Deterus dipasukkan di sini, jadi ditahan di sini. Kalau hanya gondong ini, kadang-kadang juga berat. Sebenarnya ini kayaknya kuat sih. Ini masuknya Saya sudah ini hanya ilir itu itu rumah yang anjirit juga kena Iya anjirit itu kan Oh yang itu yang, itu yang, yang, yang tadi yang sama ya, ya sama, ba, sama Pak sama sama ba, sama juga, ya. sambungan ya ini Pak kalau ya, ya <laughs> <dah>. Masih bisa kalau dari itu memberikan, tanpa program, itu kan ada program bisa <tut> hmm. ya, Tukang suruh ngitung sini sampai sini, nah, nah, ya. nah. tapi kalau bronjong, ya mestinya yang di sini hmm. juga dikasih penahan kuat. Hmm. Jadi ya, masyarakat ya. juga harus sadar tidak boleh terlalu mepet ke sungai, ya. Ya. karena mepet ke sungai itu ya. masuk sepadan ya. yang memang bahaya ini. Ya. Ya. Bisa kena longsor, bisa ini, <tutup> kan problemnya cuma sudah dari ya nanti kalau mau didesainkan rumahnya ya harus ya manut. Iya, banget ya. Saya Warga manut Pak, warga manut. Siap, nanti siap. Manut, manut ya Saya akan manut yang penting aman.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 ini di loh berapa rumah rusak sana? ada 3 tau seluruhnya berapa rumah rusak? ayo tahu kok pak, coba aja kok 7 7 itu karena ya termasuk termasuk kan? 6 termasuk orang kena pak, Yo orang yang tua, ah, Ah, yang suruh suruh bolos siapa? Eh, tanya, suruh biungnya ya, yang sama ibunya suruh bolos. Iya. Kamu nggak masuk sekolah? Bingungnya. Ditanya biung nggak masuk sekolah? Hah? Enggak siapa pakai seragam? Hah? Beli siapa pakai seragam? Jangan kasih seragam ya cepat-cepat ya orangnya ya. ya. ya. tuh Ayo cepat <laughs> cepat cepat oh, kencang kurang kencang ah oh, lagi lagi ya uh, uh, uh, uh, uh, terus Nek. terus ya terus terus jalan. Ya, terus oh, terus terus terus terus terus terus terus terus terus banyak ada toh? Ada, ada. apa beras? Ada, beras, ada. ada. Makanannya oh. di kawasan ya? di pagi di sini, atau dimasal, di masa di dapur umum? Saya di dapur, uh, tidak ada tiga. Saya tidak tunggu, pokoknya ini mau pergi sendiri ke nah, hmm. mau pergi sediri, kemarin. Mari cari dagangan, jangan jangan kemarin masuk di sini saja. Ayo, tempatnya siapa yang siap untuk dapur umum? Depannya dia, ada di Pak. Depannya, ada di Pak belum belum gimana? ya itu, <tuk> rumah. Rumah. <tuk> nomor berapa? pertama, pertama berapa bulan? Tujuh bulan dan diperiksakan belum? Sebenarnya nanggo pun apa dokter, pun nanggo pun. Nah, beneran, beneran. Nah, beneran, beneran. Nah, beneran, beneran. Nah, beneran, beneran. Nah, beneran, beneran. Siapa? beneran, Siapa? Siapa? sehat nah, ya. <supan> <bisa rasakan. supan> apa enggak alhamdulillah isinya di perhatikan tujuh nanti minta kamu sana ya nah, jaga ya siap ya boleh nemu pak Ya. masak <tuk panik> ya. Ya, Ini kopinya apa ini. Kopinya. buah buah amis, Masak Pak. Ya, apa masalah telur sama terong sama terong sayurnya panteng gaeta masoba di berasnya itu usah pokoknya makan minta kades ya Pak iya siap jamin sayur gitu yang banyak sayur sama telur Siap, belanja apalah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 jalur, Ya, Pak. Aceh baiklah Jumat berkah. Ana ora aku pribadi. turun Ini itu tiap hari. Ya. nunggu hari Jumat. <laughs> Hah? Pakainya <sedekah>, wong pribadi. Lah <laughs> sedap dong, duitnya pribadi, ya apa apa apa, apa alhamdulillah, goreng, televisi kenyataan lah awan ini panas tuh laler ditutup itu telur mana telur kapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sekarangnya makan Air. Ini Air. Air. Air. Air. Ini Ya. Itu pagar jar. apa? Jenenge apa? Jenenge kelompok masyarakat. Coba, CCB. CCB apa? CB. Tetap, atas, atas, atas, pastikan harus ada ya. kamarnya mana jangan di sini ada ya, ya, ya, adanya Pak Lura ya nah, Pak Lura nanti kalau nggak minta Pak Bupati ya, ya. ya. ah makanannya nah, habis kirim ya, ya. okay, ya, ya. umbar pelapor Pak Bupati jaluri ke pribadi carane kenapa kenapa Pak Lurah, Pak Caranya minta Bapak Pakannya. Proposal, Pak. Sudah namanya. Ini sama. Ini sama namanya. Terus terot administrasi menyur. syukur bisa, Pak. Tapi aja surat-suratan kayak pacaran, Pak. Pak Camat. Pak Camat. Pastikan seluruh desa yang kena banjir tidak boleh kekurangan makanan. Jadi Pak batas sudah lakukan Perencanaannya mana yang mau dibangun ini nanti nanti yang anak-anak sekolah di data ada berapa uh, ukuran sepatu neng ah ah kampar kayak murung tanya kasih ukurannya okay. eh, oke yang bantu saya apa apa enam kamparnya pada hilang pada hilang gus nyolong siapa ayu ayu Ya nanti kalau sudah dibantu, nanti dikumpulkan. <kuh> Begitu ya, nanti sudah selesai, yang mau berusaha lagi, butuhnya apa nanti bantu kompor. Kapan butuh bantunya kompor? Nah, berapa orang? Medan. Jadi kantor semua. Berapa? Di ini semua. Oh tujuh belas orang. Jadi begini, kanan. yang lain itu yang terdapat Kalau dia itu. Nah, yang di luar ban, yang kena banjir kalau banjir yang enggak. Ya, banjir aja. kena bonggol, aku melaku tuh, kompor ya. kena, laku laku bantuan. Bantuan. Bantuan. <laughs> o, kena banjir. yang Rusak, seperti itu, tadi enggak ada kompor, enggak ada kasur. Bih, kasur eh, gitu. kasur. enggak ada enggak usul Pak, Pak Gus. Dari dua, uh, 2019 yes, yes. di sini sudah terkena dampak vendor 91. Eh, iya, 91. Eh, 91. 91. <laughs> 91. Iya. Eh, iya, ya. kemudian kami What? pernah mengajukan ke musrenbang kecamatan kabupaten ya. sampai waktu itu saya ketemu dengan Pak Gup di Pekalongan <coughs> itu saya sampaikan untuk dadakan normalisasi atau tanggulisasi ya. di wilayah ya. Jatibarang ya. tapi sampai saat ini berarti masanya sudah 30 puluh tahun Pak tiga satu dia berujungnya tiga tahun dan ya, memang itu tahun berapa 30 tahun enggak, artinya kejadian dari sembilan ya, hari dari sembilan ya. bukan sejak sembilan satu di siamkan toh, diperjakan toh, broncongnya kurang tinggi. Kurang tinggi. Nah, Masuk apa <susur> nah, kita juga menghitung. Udah komunikasi, coba ini kita dipindikan formalisasi Itu normalisasi betul. Tapi ya kan cari karena yang di atas itu, pokoknya digunduli. Itu yang gunduli itu Nah, itu yang kemudian dihomongkan. Tur! Ya jangan itu di... oh. nah, kapan nah, bawa -bawa. bisa dilaksanakan normalisasi? Di nah, di baik Semua itu diusulkan dihitung. diusulkan dihitung. Nah baru. Oh dan apa PBD sudah diketok hati nggak? Makasih Pak. Batin dua. Siapa? Siapa? Siapa? bisa Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? bisa siapa? nah, ini yang Pak Ya, Pak Kades tinggal di satu, dua iya, kamu sekolah teragamnya enggak basah ini ini dulunya ternyata juga sudah gundul. Ya, kemudian nanti Pak Bupati, Pak Fiji sudah menyiapkan untuk mereka di uh, ajak terlibat untuk penghijauan lagi. Tapi ya sudah, sudah kejadian, Pak. Maka nanti dari uh, sumber daya air, pesawat taruh, kita menikau turun. saya kira tadi yang di sini, uh, bronjongnya, tanggulnya kurang tinggi. Kalau nanti bisa, ya pada layak di sekitar kampung ini diperbaiki menurut saya mungkin sedikit akan menyelamatkan ini. ini diperkuat dulunya nanti diperbaiki ya normal, normal. beberapa warga yang tadi rumahnya roboh ada beberapa rumah 30 tadi? 30 tiga kita akan perbaiki. Itu ada yang ringan, nah, ada yang sedang, nah. ada yang berat. ringan sama sedang nanti pak Bupati bereskan, ya. terus kemudian yang berat nanti saya piji yang bereskan. sehingga tinggal kita mengusulkan saja. Uh, Warga-warga yang kaca warga, harus ya. kita perhatikan. Gitu. tadi juga ada keluhan anak-anak sekolah yang kehilangan peralatan sekolah. Iya nanti Insyaallah kita bantu. Maka Pak Kades kami minta mendaftar ya berapa anak sekolah yang kehilangan atau seragamnya nggak bisa dipakai lagi, sepatunya, buku, bukunya yang nanti kita bantu kembali kembali bisa sekolah lagi. Tadi beberapa tidak sekolah. Jadi yang sekolah ini nggak kebanjiran ya? Nggak tapi jangan banjiran bisa sekolah ya nanti kita bantu ya. yang penting saya minta agar kades memastikan suplai makanan tidak <messas Unique> ya, boleh kurang <messas> ya ya gitu ya. Oh. ya ya ya ya ya, ya. ya. Em, Bang. Eh. Banjir ah, eh. Di bawah, Di bawah ya. Eh. alas mikir-mikir ini, ini tanah apa ini? Hah? Oh, sandbag ya. Ruginya, Pak. Ya ya ya. Akan tumbuh, ini ini pasti nggak kuat sih karena pakai belakangnya apa ini baru kita anggarkan baru nanti ini jebelnya yang segini ya Ambrubah. Ambrubah sana ke wah ini meter ya Jadi provinsi ada enggak Pak? Ada. Ini jenengan. Coba nanti matur Pak Eko, suruh ya. pakai BTT aja. BTT biar dikerjakan, dikerjakan. 2024 kepanjiran lagi. Ya, ya. Secepatnya saja. Kalau enggak nanti minta dari BTT. Puskesmas enggak apa-apa. Kalau nanti kita enggak bisa enggak ada kita minta. Kenen sinjur? Nggih. Kenen gawe kaya gini ini berapa kira-kira? Bangun dibangun lagi tinggi 150an juta, Pak. Alah murah. di <laughs> <Alah, murah. laughs> Ini lagi Ini cuaca ini masih anu tuh pasti sampai akhirnya kita coba lihat dan mungkin kita dulu kita tidak mungkin kita bisa kalau nunggu. Ini to amok, Berapa lama ini ngasih ini? Tiga hari, Pak. Bu hari, Pak. ini lah, ya gimana caranya bisa cepet ya, teknik ngisi gitu kan ya, Pak ya. pasukannya kan banyak karena <laughs> <tua> <tua> <tua> <tua> <tua> <tua> <tua> <tua> bukan pak, pak. Ah, bawahnya ini dari sana pakai apa? angkong, angkong. ini? Apa? Angkong. Angkong. Bawanya, <tua> Bawah, ini lebih banyak kan? ini angkong, pakai itu pak kayu pak nya kalau mau ya. Dari sana ya, bawahnya jangan satu-satu. bawa perahu, sampai sini loh dekat dari sana di ke perahu. Karungin sana ya, nah. di jabal jadi tidak bareng tapi enggak berhenti. Kalau gini kan mesti anu, makasih yang dulu Pak. sudut -tut dulu Pak belum. Oke, <tuk kurang pasukannya TNI Polri bang, ya. pasti astuti sih ya di Polri Cepet gitu. kita kejar-kejaran ini sam sama cuaca. oke ya. ya, Pak doan ya. Semangat. pak. pak.